Nah di antara setiap banyak sosok yang ingin maju di capres 2024 salah satunya adalah Pak Ganjar Pranowo Yang sekarang beliau adalah seorang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ya, Gubernur Jawa Tengah Nah ini perlu kita kenal eh, kepemimpinannya salah satunya ya Ini saya dapat dari Uh, berita ya dari Demokrasi News, miris, kemiskinan ekstrim Jateng hampir 700.000 warga hidup dengan 10.000 rupiah per hari. Ganjar cuma bisa main medsos. Nah, itu kawan. Jadi, ternyata Pak Ganjar selaku gubernur. Jawa Tengah saat ini masih memiliki warga sekitar 700.000 yang masih miskin ekstrim seperti di berita tadi nah bagaimana mungkin bisa mengurus Indonesia yang jauh lebih besar yang jauh lebih besar dibanding daripada Jawa Tengah itu yang pertama kawan. Ya, Jadi bagaimana mungkin Pak Ganjar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari Saban sampai Merauke. Sedangkan di Jawa Tengah saja warganya masih 700 ribuan. Warga Jateng miskin ekstrim. Ini kawan. Maka sebenarnya saya punya konsep untuk ya para pejabat di negeri ini mulai dari kepala desa bupati wali kota gubernur bahkan presiden bagaimana bisa kita keluar dari kemiskinan karena musuh bersama saat ini yang paling nyata adalah kemiskinan nah kalau kita lihat potensi sumber daya alam Jawa Tengah itu banyak sekali ya banyak sekali tetapi ini tidak dinikmati mayoritas warga Jawa Tengah. Coba seorang gubernur berpikir bagaimana cara mensejahterakan warganya. Ya, libatkanlah warga sebagai investor dalam membangun wilayah, dalam membangun ekonomi, dan sebagainya. Itu kawan. Kemudian di sini tertulis juga Ganjar cuma bisa main medsos. Nah itu dikasih judul begitu. Nah kalau ini saya agak sependapat dengan Pak Ganjar terkait medsos. Ya. Salah satu wadah yang tercepat sampai ke wargaku publik terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang percepat menyampaikan informasi salah satunya lewat media sosial saat ini bahkan media sosial ini jauh eh, lebih cepat daripada TV ya TV-TV itu karena apa? saat ini hampir setiap orang khususnya yang dewasa itu memiliki handphone yang bisa dengan mudah melihat dan membaca serta mendengar informasi lewat medsos Nah, kalau saya setuju ini, medsos ini. Dengan adanya medsos, medsos ini, hampir setiap kejadian dimanapun, di Bumi Nusantara ini, cepat ketahuan. Nah, kalau saya ini setuju, kalau bisa semua gubernur di Indonesia memiliki medsos, ya, meng-share, meng kegiatan-kegiatan mereka, biar rakyat tahu, Oh, ini yang dilakukan, ini yang dilakukan, ini yang dilakukan. Nah, kalau masalah Mesos, saya setuju dengan Pak Ganjar. Namun, terkait masalah 700 ribu warga jateng miskin ekstrim ini, artinya gubernur Jawa Tengah belum berhasil memimpin Jawa Tengah. Apalagi memimpin Indonesia. Memang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini semua harus terlibat. Mulai dari Presiden dan DPR RI, Gubernur dengan DPRD tingkat 1, Bupati Wali Kota dengan DPRD tingkat 2, memang harus sama-sama. Namun paling tidak di sini seorang pemimpin pejabat setingkat Gubernur memiliki konsep yang bisa ya diterima dan dilaksanakan oleh warga seperti yang saya katakan tadi sebagai gubernur bisa mencetuskan sebuah sistem bagaimana cara melibatkan rakyatnya, warganya di provinsi itu sebagai investor dalam membangun ekonomi karena misalnya warga Jawa Tengah sekitar 40 juta ya, warga Jawa Tengah sekitar 40 juta misalnya ya 30 juta empat 40 juta ya. Beltengaya. Misalnya 40 juta. nah gubernur membuat sebuah sistem bagaimana cara melibatkan warganya sebagai investor dengan cara bagaimana? Ya, membuat sistem menabung investasi. Inilah yang disebut mampu mengelola potensi Kekuatan dari sumber manusianya, sumber daya manusianya melalui menabung. Nah, kalau ada 40 juta warga Jawa Tengah memiliki budaya kebiasaan, atas instruksi gubernurnya, menabung seribu rupiah saja, seribu rupiah per hari, maka 40 juta kali seribu rupiah sama dengan... 40 miliar uang rakyat bisa terkumpul dalam satu hari. 40 miliar. Iya kan? Nah, kalau 10 hari, 4 triliun. Ulangi, eh, 400 miliar. 100 hari, 4 triliun. Nah, 4 triliun ini, dengan rakyat dilimpahkan sebagai investor 4 triliun ini luar biasa. Sudah bisa membangun pabrik-pabrik yang eskala lokal banyak. Entah pabrik sepatu kah, pabrik sandal, pabrik sepeda, 4 triliun. Dan terus berlanjut-berlanjut. Nah ini lambat laun ekonomi rakyat, ekonomi warga akan naik pulang namun pasti. Jadi itu kawan, ya yang pertama, mana mungkin Pak Ganjar Pranowo bisa menceritakan rakyat Indonesia jika terpilih menjadi presiden, sedangkan beliau saja sebagai Gubernur Jawa Tengah masih ya ada warga ribu lebih warga Jateng, miskin, ekstrim. Jadi yang pertama, yang kedua, yang saya mau tanggapi adalah terkait medsos. Kalau yang masalah medsos, saya setuju dengan gerakan Pak Ganjar. Karena dari medsos itulah kita dikenal orang, dari medsos itulah orang tahu apa yang kita lakukan. Bagaimana menurut sahabatku? Baik dan videonya kawan.